Kucing Anggora memiliki postur tubuh yang elegan dan ramping. Kucing ini memiliki bulu yang panjang dan lembut, yang terdiri dari dua lapisan. Bulu yang paling luar biasanya halus dan panjang, sedangkan bulu yang lebih dekat dengan kulit lebih kasar dan pendek. Kucing Anggora dapat memiliki berbagai warna dan pola, termasuk putih, hitam, coklat, merah, dan abu-abu. Kucing Anggora sangat ceria dan aktif, dan mereka senang bermain dan bercanda dengan pemiliknya. Kucing ini juga sangat ramah terhadap orang asing dan biasanya tidak takut atau cemas dalam situasi baru atau dengan orang yang tidak dikenal. Kucing Anggora juga sangat pintar dan dapat dilatih untuk melakukan trik-trik sederhana seperti membawa bola atau memutar lingkaran.